Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar terbaru seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya.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 bulan yang sangat berkah mudah-mudahan puasa kita menjadi pahala dan amal untuk kita semua persahabat ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu bahagia dan terutama persahabat yang bau mimin ini ucapkan tentunya minyala izin walafah mohon maaf lahir dan batin belama ada kesalahan dan pastinya persahabat ya, manusia tidak luput dari salah Mudah-mudahan, tentunya kita semua saling memaafkan ini pro Zabat, ya. Tetap support sebagai Lesla Lovers, mudah-mudahan kita semua tetap kompak, tetap solid, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran, serta sukses selalu. Amin. Kita awali dengan senyuman baby L nih bersahabat ya biar semangat di pagi hari ini Mudah-mudahan kita semua tentunya tetap solid sebagai fans Shati Leslar Yang selalu mendukung karya-karya terbaik di lagi. kita Insya Allah banget ya dikasih senyuman langsung oleh Abang Fatih Penyemangat warga Konoha Luar biasa doakan juga nih untuk Abang Fatih Semoga punya kebanggaan orang tua Menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tua Amin dan berikutnya, bersama kita simak juga nih. Ada info penting banget ya untuk warga Konoha. Jangan lupa, hari ini ada kejutan spesial di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Jangan lupa untuk mensupport jam 15.00 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan kejutan spesial dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Bunda Lesti dan Papa Bilar ini unboxing hampers. Ada barang unik banget tuh judulnya para sahabat. ya Ini sih spesial Dan membuat kita penasaran banget ya apa sih isi dari Hampers, lebaran Dari para sahabat Untuk idola kita, support Dan dukung yang terbaik Untuk karya-karya tim dari L.A. atau Leselon Entertainment Berikutnya juga persahabat, kita simak di laman akun Instagram Leslar Entertainment ini mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang Fatih Ada sebuah pertanyaan di postingan ini Apa sih yang paling kalian nantikan saat lebaran? Tuh persahabat, coba jawab di kolom komentar Hal apa sih yang kalian nantikan saat lebaran? Kita simak Di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon Yang diberikan oleh sahabat Leslar yakni dari akun menantian skor leslar junior 789 mengatakan saat sungkem sama kedua orang tua juga menunggu vlog keluarga leslar aduh masya banget ya pasti warga konoha ini sungkeman kepada kedua orang tua dan pastinya menunggu vlog dari kesayangan kita ada juga nih persahabat ya ada komentar lucu nih dari Les Lawrence Gersik mengatakan amplop tapi ada isinya Jiah katanya tuh kabur, aduh Masya Allah banget ya nunggu amplop yang ada isinya nih Tetap kita support yang terbaik ya mudah-mudahan tentunya lebaran kita menjadi lebaran yang sangat membahagiakan Berikutnya para sahabat, kita simak juga nih ada sebuah ungan spesial dari tuti an selalu yang mau video bersabat ya tim LE salah satunya ada bang Lintar yang sedang berada di kantor Leslar Entertainment bersama Karangga Syahid. Wow bersabat ya, tentu sepertinya bang Lintar ini lagi pada kumpul nih bersabat ya bersama tim lainnya. Kita doakan mudah-mudahan tim selalu sehat, selalu bahagia dan selalu memberikan karya terbaiknya untuk kita semua. Dan berikutnya juga persahabat ya di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun leslor.lia mengatakan Iya apa dengan bosnya enggak ya katanya tuh ada jawaban dari pipit martis 97 Enggak lah pas di live rangga ngajakin dia nginep di kantor sebelumnya kan dia nganterin dede abis dari luar Terus pulang terus baru silintarnya ke kantor katanya tuh persahabat Inilah tentunya jawaban nih Lintar diajak main ke Kantornya Leslar Entertainment oleh Kak Raga Syahid. Masya Allah banget ya. Dan berikutnya, persahabat kita simak juga nih, ada sebuah momen spesial di acara aksi. Di momen kemenangan, para sahabat, ya. Ustaz Subki menyampaikan langsung nih, bahwa Bunda Lesti ini salam sama salah satu peserta, yakni Renarini dari Bandung. persahabat ya, karena Bunda Lesti mengidolakan banget ya peserta Renarini ini. Masya Allah, sampai ngirim voice note kepada Ustadz Suki Albuguri. Ini sih seru banget ya Masya Allah. Bunda Lesti, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Iya, Robbal alamin. Di sini juga persahabat ya. Pastinya uh, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari Amalia.0912 Ada Bapak Erick Tohir ya sayang Lesti nya gak ada Kayaknya beliau nggak fans sama Lesti Tapi nggak tahu juga sih karena follow Lesti udah dari lama Katanya itu Masya Allah banget ya Kita doakan saja mudah-mudahan selalu sehat untuk idola kita Amin Berikutnya persahabat kita simak juga di unggahin IGS nya Mas Gongley tengah jam yang lalu ini memposting video nih per sahabat ya, sedang di ruangan editor, masih kerja boy katanya tuh, Masya Allah kita kasih semangat ya untuk Mas Gong Li. Semoga selalu sehat nih, Mas Gong Li selalu bisa memberikan karya terbaiknya juga nih buat Leslar Entertainment, kita bangga banget. Dan mudah-mudahan selalu betah bareng Leslar Entertainment.